Tes satu dua satu dua tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bapak-bapak, om-om, adek-adek, kakak-kakak ya. Untuk saya membagikan pengalaman saya dalam memainkan game yang bernama Edge of Eternity. Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya nggak usah didebat lah, infonya ya. nih satu nih. Ini adalah game JRPG buatan 9 orang saja, katanya. Cuman, dari katanya itu, ada situs terkenal kok yang bilang bahwa si JRPG ini dibuat oleh 9 orang saja. Kedua, untuk game keluaran 2018, graf grafiknya udah... Buat kita, buh, gitu ya kan Bisa bersaing sama game-game keluaran sekarang Awal game yang saya rasakan adalah Perasaan bingung bimbang gitu ya Mau ngelanjutin apa enggak Hal yang bikin saya hampir meninggalkan ini game Dikarenakan acting dan pergerakan karakter yang masih sedikit kaku Dan ditambah gaya bertarung gantian Gaya main, nyaca, gaya main catur gitu kan ya Paling males sebenarnya mainin game ini Cuman udah ke-download ya mau apa lagi ya Harus ditulisin. Ada juga loh skin pertama di mana si karakter utama sedih melihat temannya yang mati Itu gaya nangisnya, kayak yang mandi pagi tau nggak males tapi harus dilakuin gitu ditambah skin dimana karakter utama ini si cowok nih kan nangis termek ketika lihat si cewek yang disukainya mampus eh pas mamanya mampus dia cuma bilang oh no itu tanpa nangis kan edan eh, gitu yang intinya mah ini enggak penting sih karena ini game bukan film indosiar yang mantikin aktingnya kan ya positifnya ini game punya alam yang sangat memukau dimana alamnya hijau banget dan awannya biru banget. Hal ini menyebabkan kita merasa senang, riang, dan gembira untuk mengelilingi alamnya Skillnya juga bisa dibilang mantep lah Apalagi skill si karakter utama cewek itu Yang gaya rambutnya panjang sebelah Buh, Mantep pokoknya Positifnya lagi nih Pas kita ngejalanin misi, sangat memudahkan dengan adanya titik poin di minimap Dan adanya kompas ke titik poin But, kurangnya ketika kita buka map yang gede Itu kita nggak dikasih izin buat ngezoomnya Ngezoom map Dan nggak dikasih izin juga buat kita ngasih titik tujuan di map kayak di GTA San Andreas GTA5 kan diizinin kalau ini enggak ya ini main ini sangat mempersulit kita sebagai gamer bapak-bapak ya kan kadang kita uh, terus mentok-mentok at -mentok, head gitu kan ternyata ada gunung yang nggak bisa dilewatin kudu muter gitu kan. Lama, kelamaan eh jumroh kita kan udah kayak ibadah main game nah di sini juga ya <tuh> sangat dimudahkan juga dengan adanya fitur fast travel, cuman fast travel ini kalau nggak salah bisa di nonaktifkan di menu utamanya ya cuman ini sangat berguna sih kalau kita misalkan pengen dari Jakarta pengen ke Bandung atau ada fast travelnya sampai di Bandung daripada kita jalan kaki udah pernah lihat pemandangannya kan mending pakai fast travel cuman cara ngaktifin fast travelnya disitu ada tempat save savean. kita kudu nge-save di satu tempat itu, gitu kan ya ini juga ya apa e di sini ya, level bukan cuma di karakter, tapi di senjata juga ada levelnya. Level senjata bertambah, slot pun bertambah. Yang dimana kita kudu dan harus ngisi slot kosong tersebut dengan kristal. Apa pentingnya kristal ini? Hello, ini penting banget nih. bikause kalau nggak pakai kristal, nggak punya skill. Kalau nggak punya skill, lu cuma bisa ngeetik doang. Sama itu, sama apa? Sama musuhnya kan skill yang keren-keren nih sayang kalau nggak dipakai kalau kata anak youtuber zaman dulu ya skill ini sangat penting nih kayak yang kayak yonglek like rap yonglek like gimana kalau kata-kata youtuber dulu nggak punya titik-titik tapi sekarang yonglek like udah punya titik-titik kayaknya grafik ya ada lampu di ada lampu nih ya di game nih yang apabila tertiup angin, itu lampu bergerak gitu kan. Bayangannya itu bergerak juga, ngikutin gerakan lampunya. Ada juga salju juga ya di sini ya. Apabila kita bergerak jalan, itu salju ada bekasnya. kualitas Kualitasnya medium lah, nggak banget. Tapi wajar kan, game keluaran 2018 ditambah yang bikin kan cuma 9 orang. Ini udah penting banget nih. Info penting banget, entah ini kabar baik atau kabar buruk buat penggemar kucing. <laughs> Karena di sini ada kucing yang sangat amat dan banget lucunya. But, nih kucing gede banget kayak kuda. Dan yang mungkin menjadi kabar buruknya buat penggemar kucing, ini kucingnya dinaikin kayak onta. Kan biasanya penggemar kucing ya tau lah. Penggemar kucing bapernya minta ampun gue juga termasuk penggemar kucing. Cuman gara-gara kemarin ada lihat postingan gitu kan ya di sebelahnya. Foto kucingnya gak papa, gak, di, gak, gak dipukul gak apa-apa normal. Di sampingnya ada anak kecil umur 6 tahun, matanya dicakar kucing. Eh berdarah kan tuh mata kan diperban. Terus apa? Komentar dari para penggemar kucing itu si anaknya katanya yang nakal kasihan kucingnya kan, uh, gitu kan ya pengen serasa gitu tangannya ini gimana gitu yang gak usah nggak usah dibahas itu nggak penting gak penting. Uh, jadi di sini ya si kucing si kucing ini di dalam game ini sangat bermanfaat dikarenakan kucing melarinya cukup kenceng buat kita nggak pegal buat ngejelajahin lokasi map yang amat dan sangat luas itu ditambah nih kucing punya indera untuk mendapatkan item tersembunyi di dalam tanah kadang dapat item sampah bahkan kadang dapat senjata unik ada fitur mukul juga nih di sini nih yang dimana kalau kita mukul duluan itu musuh kita bakal dapat giliran pertama buat ngegebugin itu musuh nah di atas musuhnya kan biasanya ada tanda Padang hijau tuh merah dan oranye. Nah hijau itu menandakan bahwa itu musuh easy banget buat kita zolimi ya kan. Oranye menandakan sedanglah kalau kita mau zolimi itu musuh. Kalau merah, oh jangan dizolimi. Sedikit susah ini untuk dizolimi gitu kan. Sarah saran ya kalau mau farming atau farming atau level nyari yang warna merah aja ya. Jangan yang yang hijau. Ntar malah makan makan di grab. Ini dikit minusnya nih kalau dapat karakter baru. Itu skill nggak terisi otomatis Jadi sedikit ngerepotin kita buat otak-atik lagi Karena dimana jiwa kebapak-bapakan kita kan ya Main harus cepet, pengen ribet Hidup udah ribet, masa game harus ribet gitu kan Info penting juga nih, semua karakter utama di game ini Sangat takut dengan ketinggian nggak percaya, coba aja loncat nggak bakalan ada yang bisa loncat Padahal loncat itu di dunia gaming sangat penting sekali Apalagi pas ada pagar Masa iya kita kudu muter-muter dulu gitu kan Keluar dari pagar gitu Nah endingnya nih Yang sangat-sangat susah buat endingnya ya Buat endingnya jujur-jujurnya Susah banget nih Dari dunia pergamingan saya gitu kan ya Ini ending yang paling susah Dan jujur gue gak nama ini ending Karena susah Kita sering di prank nih Pas bosnya mati Kita pas anu apa Pas bosnya mati ya Kita di prank Eh itu bosnya hidup lagi gitu ya Bosnya mati Eh bosnya hidup lagi gitu Bosnya hidup Eh kitanya yang mati gitu kan Gitu aja Terus sampai GTA 6 rilis ya gitu Caranya sih ya, kayaknya kudu selesain semua side quest. Biar dapat item dan senjata yang bagus. Thank you. Buat yang sudah dengerin suara yang jelek dan lawakan ke bapak-bapakan saya. Makasih udah didengerin. Subscribe. Ya, yeah, thank you.